Terus ada bab yang sesuai dalam konteks Indonesia. Itu juga dibabkan umum. Babu Saddhidhara'a. Bab menutup pintu potensi-potensi yang enggak baik. Terus beliau mengutip Allah Ta'ala walata subulladhi ladina itu'una min dunillahi fayasubuwa aduam bi ghairi ilam. Jadi dulu para sahabat sangking semangatnya berislam itu sangking semangatnya itu sering bilang jancok lata, jancok izzah. jadi ini tidak jauh-jauh dari miso, karena memang sudah dicat-cangkem elek tadi terus mereka tanya lalu kalau Tuhan saya jancok bahayanya jancok juga Tuhan kamu akhirnya Allah bilang gini Muhammad, umatmu kandahannya aja miso, bro aku <Sedih> <Sedih> <Sedih> <Sedih> makanya terus ayat saya sebuah dan itu oleh Syekh Izzutin bin Abdi Salam Yang dikenal sebagai Sultanul Awliya Itu dibabkan mudah sekali Jadi kalau kamu ingin Allah Tidak dipisahi, Islam tidak disakiti Kamu jangan menyakiti agama lain Itu bagian dari Mencintai Islam Jangan kira kita hormat sama agama lain Karena ikhrat itu bagian dari mencintai Islam Terus mengutip sekian hadis Layasubur rajulu abahu. Sebagai riwayat layal anu abahu. Ada yang baca layal ani terserah lah kalau nahia layal an subur terserah lah. Apa khobar bimanal amri apa bacanya layal ani itu bisa dipasul masail nanti itu. Jangan sampai seseorang tuh misoi bapaknya. Kata para sahabat waqifaya subur abahu. Bagaimana mungkin seseorang misoi bapaknya sendiri? Terus kata Rasulullah Ya, subbu Abah, Subbu Abah. ya, subbu Umar, Umar. Dia misalnya bapaknya orang lain, kemudian dibalas, bapaknya dipisah. Ini penting saya utarakan, jadi mudah sekali. Terus dibabkan di umum umum itu, bapu Sehingga peristiwa yang khusus ini menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum, dan Quran maupun hadis mengawal kita, Ilahi yaumil kiamah, karena kita ada kehilangan stok untuk memaknai Quran dan hadis, dengan cara yang diajarkan Sayyidin bin Abi Salam, yang kita kenal termasuk Sultanul Ulama contoh ketiga ini yang paling penting, dan itu saya sering utarakan, beliau bikin judul layu haqq li ajilil Batil. kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena banyak kebatilan uniknya apa? beliau pakai dalil saya yakin Seorang dokter Riza pun nggak terlintas kalau kalau itu ada, meskipun bikin rumus istihat tadi yang nggak ada kembarannya tadi, karena ulama yang waras ya agak ingin ngembari rumus seperti itu. <tuk> Memang nggak perlu dikembarin, apalagi dosen-dosen triparti itu nggak suka. Ini fatunya kuat gaji kan gitu. <tuk> <tuk> <tuk> itu kan dalih ya, dalih supaya ngirit ya. Wes mulang ke arah-arah gaji, barokah. Itu mesti kongkali-kong sama bendara ya? Karyayasan. <laughs> Karyayasan. <Karena> itu. <laughs> itu ada judul Layutrakul Hakkuli Ajilil Badil. Itu uniknya beliau hanya dalil. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Faman hajjal beta wi'atamaroh. Fala junah alaihi ayyattawwa fagihima. Sofa dan marwa itu hakikatnya adalah min sa'airillah. Termasuk siar-siarnya Allah. Maka siapa yang haji maupun umroh nggak apa-apa. Allah dalam bahasa kan itu apa-apa. Fala enggak apa-apa. Terus saja tawaf di situ. Memang dalam bahasa Quran tidak bahasa sa'i. Tapi pakai bahasa tawaf. Ayat tawaf. Kata Sayyidin bin Abdi Salam. Di sofa ini ada isab. Nama berhala. Di marwa ada na'ilah. Juga nama berhala. Yang orang-orang jahili ya dulu ini menyembah dua berhala ini karena ada berhala mereka merasa risih kalau ibadah ritual tauhid di situ. Tapi kata Allah, teruskan saja kamu tawaf di situ atau sa'i di situ. Artinya apa? Kebenaran tetap diperintahkan meskipun ada kebatilan. Jadi gampang sekali. Terus beliau bikin judul la yutrakul haqq li ajlil batir. Barang hak itu tidak boleh ditinggalkan karena barang batil. Saya di mana-mana kalau boleh dikatakan fatwa, kalau ada orang mati karena narkoba, atau karena mendem, atau karena oblo atau karena apa oplosan itu kita sebagai kiai datang saja tapi tidak harus kiai yang top-top, kayak gusir-gusir, salah satu kiai datang karena sekali kita tidak datang, mereka akan menciptakan tradisi baru dalam penguburan ah, kiai rata kong, soleh soleh rata pendem dipendem ala mereka ditekno sampai diminumi arak sehingga kita datang ini karena apa? sebetulnya demi melaksanakan syariat Islam memperlakukan jenazah itu muslim kita kelola secara Islam meskipun mangkel, kita mangkel, oh, mati ke oplosan mati-mati pas sujud kan keren atau mati karena gaji terlambat kan keren <tuh> ini mati kok atau mati karena miskin telat apa? gaji kan keren, tirakat lah Kona ah. Nah. Betul, ini Mas- Mas, kalau yang mencintai Baba ada kesampaian. Sajid cinta itu juga sahid. Asal tidak pernah lihat, gak pernah SMS. Ngempetok itu kalau mati itu. Sajid. <tuk> Tapi syaratnya gak ngelihat, gak nge SMS, gak WA. Pokoknya, ya pokoknya seperti itu. Nah, ini penting saya utarakan. Saya pernah diundang salah satu acara akad nikah. Itu yang undang itu, naga petopra. Terus nanti ada ketoprak di rumah saya, tapi jangan ya gak usah lihat itu, tapi jam 9 mengakatkan anak saya Biasa ya, datang, pas itu memang gak ada saya datang, itu sudah ada biduanya banyak di sini. kenapa saya datang? Pikiran saya tadi kalau Kiai tidak menyaksikan akad neka nanti mereka bisa bikin cara akad dengan cara mereka sendiri sehingga takbir-takbir yang di VK, misalnya wali matul ursi itu kalau ada istilatur rizal wanisa haram hadir itu gak pernah dilakukan oleh guru-guru kita. Setahu saya, Bahamun, bapak saya, guru-guru kita, meskipun ada ikhtilatur rizal wa mereka kalau ada wali matul ursi, asal ada uzur itu datang. Karena layutrakul hakku li ajlil batil. Padahal jelas dibajuri di, di anatu jika hunaka muharramun, harum hudur Entah kalau saya baca khurrim hudur atau harum al-hudur, tidak tahu. Saya kan bisa debat ini. Karena saya santri sarang, jadi kalau baca dua kali harum al atau kurim al Tapi kalau yang santri sini mau tidak mau ya anot harokatnya guru nah, nah, nah, nah, nah. tadi. Resikonya nurut itu harus ikut haruma apa kurima. Kalau saya karena enggak enggak dimaknani, gak dimaknani ya. jadi ya bingung. Bingung <laughs> maksudnya bingung milih. Saking banyaknya ilmu, bukan bingung karena goblok, bukan bukan. ini penting saya utarakan, jadi judul itu penting sekali layutraqulhaqq liajlil contoh keempat manzilah seorang yang terpercaya itu boleh cari pangkat di pemerintahan beliau dalilnya gampang sekali Yusuf ketika merasa mampu mengendalikan ekonomi, ketahanan pangan zaman itu, beliau matur ke Aziz ke penguasa Mesir kala ja'alni ala huza'inil Jadikan saya sebagai pengelola hasil bumi. Ini hafizun alim. Saya ini orang terpercaya. Saya ini orang yang pinter. Maka ngaku pinter itu boleh asal pinter betul. Karena Nabi Yusuf bilang ini hafizun alim. Ini sudah empat. Sampai berapa? Tujuh sampai tujuh. Lima. Nanti ilmunya habis. Jadi saya mohon. Nanti kitab itu saya tinggal satu tolong dipelajari teman-teman supaya apa ya ada cara mudah. Dan kitab itu pernah dibaca Sehina Ki Memun di Sarang, pernah tak bawa ke Jakarta Saya diskusikan dengan Pak Profesor Koresiham. Terus sekarang juga dalam proses diterjemah. Tapi saya mohon ini yang nggak penting, Terjemahnya itu enggak penting, Ini anak-anak Lirboyo kan bisa ngartikan sendiri, bukan sekedar terjemah tapi ngartikan sendiri. Itu unik, cara-cara memahami itu unik sekali dan mudah. Jadi setiap peristiwa khusus, itu diberi judul umum. Nah barokannya judul umum ini, Quran itu menjadi ngawal kita ilah yaumil kiam. Tapi kalau itu kamu anggap ini peristiwa Yusuf, ini peristiwa Ya'ku, peristiwa Ibrahim, maka seakan-akan Quran itu tidak untuk kita. Makanya tadi, misalnya, walata dibabkan dibabkan babusad Itu semudah itu segampang itu sehingga dalam kitab minyajul abidin diterangkan ada seorang wali yang takut dosa karena banyak perempuan cantik yang pakai celana pendek banyak bulat di dunia itu. singkat cerita dia uzlah, dia santai-santai di gunung makan rerumputan terus ada wali yang kelasnya lebih tinggi kamu di sini ngapain uzlah? kenapa meninggalkan dosa terus digosulat sama wali yang lebih senior kira-kira saya aguslah ke gitu tak kata si wali yang lebih senior tadi, tarot muhammadin fi Sebetulnya kamu itu tidak menghindari dosa, tapi malah parah. Ketika umat kamu pimpin, artinya membiarkan dipimpin kelompok lain. Dan itu bisa orang ahli bid'ah, bisa orang kafir, bisa yang lebih menyesatkan. Jadi uzlah itu tidak solusi. Ini pentingnya pembanding. Jadi gak apa-apa nanti setelah saya ngisi, dikasih kesempatan untuk bully saya, tidak apa-apa saya terlalu sakti untuk dikalahkan <giranya> jadi artinya muhibbin saya itu gak ngefek lah kalau saya diadili siapa? Gus Riksa gak ngefek jadi menurut saya <giranya> nanti tak kasih kesempatan untuk diadili saya gak apa -apa. terus setelah itu selesai saya ada jawab lagi sebagai latihan calon wali itu harus sabar <laughs> jadi wal afina jadi selasa dibuli, nanti saya bilang sudah saya maafkan wassalamualaikum terus, <laughs> terus. terus contoh yang paling ekstrim gini ke seriksa, ada contoh babu jawa zinnami mahlimas lahatin, Bap, boleh adu-adu adu-adu itu mengadukan satu peristiwa yang buruk ke orang lain karena maslahat itu contohnya unik sekali. Saya ini bingung. Masa ada namam atau namimah. Kemudian ditoleransi. Terus beliau pakai dalil. Min yasa. Musa, innal mal kaminan nasihin. Musa, saya ini pegawai kerajaan Fir'aun. Saya termasuk perwira di kerajaan Fir'aun. Saya tahu rapat tadi malam itu memutuskan menangkap kamu untuk dibunuh maka kamu harus cepatnya keluar dari Mesir. Itu kan sebetulnya tipikalnya agak namimah. Aduh-aduh. Tapi limas lahatim. Itu mudah sekali kitab itu. Jadi saya mohon anak-anak tribakti yang mau mengkaji Quran ingin alim, pakai kitab itu. Saya jamin kalau khatam pasti alim. Khatam paham maksudnya. Daripada pakai metode usul fekthi itu kerutan Karena selain judulnya sudah ruwet. Subul usul itu sudah ruwet. Dulu saya ngaji di sarang itu, semua satu kelas itu semuanya dapat empat. Kecuali saya ada dapat nilai, karena gurunya bingung biji. Tidak <tuk> <tuk> tahu bingungnya itu karena dianggap terlalu alim, terlalu goblok, tidak tahu saya. Yang jelas usul feke saya itu tidak ada nilainya. Begini, kalau dalam usul feke kan begini. Ya ini agak menghormati pasca sarjana, jadi agak agak ruwet. Biar kesannya itu, ya inilah atau pinter lah, gitu. Kalau guyon terus itu kan menganggap sampean itu isane paham guyon gitu. Jadi kak orang seperti orang guyon terus itu. <tapi, Tapi ini agak serius. Begini. Misalnya saya sebagai kiai ngundang Zaid, "Kamu ke sini." Saya jelas sebut Zaid, "Ke sini ada tamu." Sebetulnya saya ingin Zaid apa ingin cah dalam siapa saja asal bisa nglayani tamu. Zaitun itu zikrul ba'di wa iradatil apa zikrul zaitun vi aini, itu kan jadi perdebatan di ilmu usul ketika zaid gak ada, terus di situ ada pelayan yang bernama bakar umar gak datang, pasti kayaknya marah, cek sombong eh, santriku, santri kul, tau dong yang terus misalnya anak-anak bilang, Pak yai anda kan tadi manggil zaid, gak manggil kita, cek goblok ke maksudku, goblok sing nyugui teh orang maksudku, Zaid, bakar umar yo kena maksudku, kok goblok ke maksudku, gitu Artinya gini, menyebut aktor dalam Quran atau hadis itu yuradu sahsun biayni, apa itu bagian dari zikrul ba'di wa iradatil Sehingga semua peristiwa di Quran itu nyebut fir'on, berarti mewakili orang tokoh orang yang lajut Menyebut Musa, mewakili orang baik. Apa bagaimana? Itu jadi perdebatan, lah itu di, di kitab usul feke itu penjelasannya ruwet sekali. Sehingga mungkin misalnya begini dalam satu uh, kaidah usul fikih Hormati tamu yang datang ke saya, siapa saja. Setelah itu saya Hormati zaid jika datang bertamu ke saya. Dalam usul fikih itu potensi zaid ini menjadi mukhossis. Berarti siapa saja menjadi batal karena ditafsis kata zaid. Ada potensinya begini, siapa saja tetap berlaku. Dan Kiai menyebut Zaid adalah Zikru di afrodizhali kalkuli Menyebut individu dari kuliah yang masuk Jadi tetap hormati tamu siapa saja Yang termasuk siapa saja adalah Zaid Apa siapa saja tidak menjadi hukum Karena terganti hanya khusus Zaid Itu jadi perdebatan di, di perdebatan usul Fakir Jadi terlalu ruwet tapi kalau di kitab tadi yang Sajarotul Ma'arif, karangannya Isidin bin Abdi Salam, itu gampang sekali. Saya baca itu min awali hata akhir itu tidak ada yang iskal. Gampang sekali, mudah sekali. Karena tadi mungkin dikarang ahlinya dan dibaca oleh ahlinya, jadi gampang sekali ini. <laughs> jadi semudah itu, istidlal itu gampang sekali. Ya selama kita tadi karena ditulis orang ahli dan dibaca oleh orang lain. Tapi saya pastikan kitab itu tuh mudah sekali Kenapa saya menyarankan begitu? Karena begini Sekarang itu banyak orang menafsirkan Quran karena hanya melihat terjemah atau dengar-dengar dari orang lain Sementara kita yang gudangnya Kita ya semua lah santri, sarang, lirbo, semua Itu tidak mau memulai kan kita mau memulai Maka kita akan tahu Apakah zikrushe itu menjadi ta'in, harus itu atau zikrushe itu zikrul badi wa iradtil? Saya beri contoh masalah hukum fikih karena ini bidang saya. Saya dulu ketika muda sering makili Anwar Musarak di Lirboyo. Dulu yang mewakili Lerboyo Gus Ism, Gus Rizal belum belum musuh saya dulu, belum belum musuh saya. Dulu. Jadi kalau musuh saya itu terlambat, saya sudah sufi. sudah sudah agak sudah agak ahli feke, sudah pensiun bukan karena sudah bodoh, tapi sudah penjurusnya oh. sing nom nom makam saya sudah ndak itu tidak <laughs> <Masa. laughs> tahu makam saya dari mana tahu. misalnya begini saya beri contoh di antara yang nggak boleh dalam pernikahan adalah wa'an tasmau beynal uhten menekahi mbaknya plus adiknya fi nikahin wahid tahta rojulin wahid jadi nggak boleh mempoligami mbak bersama adiknya kalau kita percaya Zohirun Nas maka yang haram hanyalah wayoh atau berpoligami mbak dan adik dan itu bahaya kalau anda memahami seperti itu zaman Rasulullah Sugam menghentikan ditambahi satu tok sama Nabi wala benal mar'ati wa diha, wala benal mar'ati wa latiha itu kalau orang Jawa kan satu, karena bulek dan budek orang Jawa itu sama, dari bapak ya bule dari ibu juga bulik, tapi kalau orang Arab bilang minjatil abdi disebut amma, minjatil um dikatakan kholah Nabi zaman Sugeng itu hanya nambah itu dok. juga agak boleh menekahi ponaan plus buliknya atau menekahi buliknya plus ponaknya Terkemudian oleh ulama Fekih ditambahi satu koedah dua perempuan yang kalau saja laufurida itu kalau saja diandekan yang satu lelaki tidak boleh nikah maka orang ini tidak boleh dijamu, dikumpulkan, tahta rojulin, wahid. Berarti memasukkan siapa saja? Mbah dan cucunya, perempuan dan buliknya, perempuan dan saudaranya. Nah, artinya gini, andekan yang disebut Quran itu menjadi itu saja hukumnya, maka yang haram poligami hanya ngumpulkan mbah dan adiknya. Karena Quran hanya bilang, wa'antajma'u benar. Tapi tentu itu kebodohan. Mesti tidak tahu wajib usul fikih kitab yang pantangannya orang banyak, ya pantangannya gurune bareng, jadi itu bukan pantangan muridnya saja, ya pantangan gurune bareng. Akhirnya apa? Itu kita analisis bahwa ini Mim babi zikril ba'di wa kun. Mungkin ada ulama yang era Imam Syafi'i meredaksikan, wa'an tajma'u bainal uhten ibarotun anil jam'i bainal Apapun itu, tetap uhten di sini itu satu percontohan mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mah mahram, entah karena saudara kandung atau bulik bude atau mbah sama cu cucu. Lalu pertanyaannya, kenapa Quran tidak tidak menyebutkan badan cucu? Kebayang nggak misalnya Gus Rizzne nikah orang perempuan cantik umur 25 plus banyak umur 70 tahun? mau membayangkan. <tuk> Kananya <tuk> mau membayangkan. Artinya gini, orang waras itu tidak akan melakukan seperti itu. Maka enggak perlu dilarang. Tapi nak rabi bae sesuai ayu adike itu banyak. Terus nggonane mbake mati itu banyak itu. Bukan? <tuk> Sehingga yang potensi bahaya e itu wontas mau penal. uhten Karena yang potensi nakal itu ya itu tadi. ron nambake luwe ayu rabi adike. Semoga kalau sedang keluarga orang lain ceraikanlah. Jadi, jadi ini penting saya utarakan. Jadi ini serius tapi saya tetap relax. Jadi mohon dipelajari lah usul fikir. Kalau usul fikir anda kesulitan pelajari saja kitab sajarotul apa pak. Mari, nanti kita punya saat titipkan ke Siapa saja pak? Insya Allah sampai ke kursi saya. Apa kitab sajaroto? Mari. Itu menurut saya kitab terbaik dalam mempermudah memahami Qur'an Ya modelnya begitu, misalnya tadi BABU NAFIL AIBAT BILATBAB Seorang hamba sebaiknya dimana saja bermanfaat Terus cerita tentang Nabi Isa WA JA'ALANI MUBAROKAN AYNA MAKUN Saya Sama baca kitab om Supaya Pondok Lirboyo ya tidak bawa cucu muridnya alim alama Jadi ini bagian dari itu Memputu um, muridnya wa alim, bangunnya murid gue pura alim, mumputu nih wa alim kan gitu Jadi kalau tidak alim dosok kecil, saya kata Gus kan putu murid, mumputu nih alim, masuk muridnya nah, ke alim. Awas nak ke mangka alim sini-sini wongnya. Jadi harus mengkaca um, putu nih wa alim. alim, apalagi anak ipak, apalagi anak ipak. <laughs> <Apalagi anak -anak. laughs> jadi... tadi sampai mana? lupa ya? sampai... adiknya ayu adiknya ayu mm. Mba e ya mbaknya juga ayu di tengahnya tadi ya di tengahnya bintang mati adiknya oleh mbaknya e. tapi adiknya mati, <tapi mati gitu. saya teruskan lagi ya jadi kalau saya masih ingat baca kitab om karangannya imam syafi'i dalam tema yang mirip ini ketika beliau ditanya boleh tidak seorang lelaki uzubah tidak nekah. wa koala Rasulullah s.a.w. anekah sunnati faman rohiba an sunnati faleza min. Itu kata Imam Syafi'i. Ya kalau dia tidak nekah karena benci sunnah Rasulullah itu buruk. Tapi kalau karena takdir dia tidak suka nekah. Atau enggak payu rabia, tidak apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya. Apa dalilnya? Jawabnya Imam Syafi'i itu rileks sekali. Inna wa abdan salihan. Wa wa sofa bi'an Terus beliau baca ayat basayidawah Allah itu menyebut sekian hambanya yang soleh dan diantara hambanya yang soleh itu berstatus hasur orang yang tidak neka. Artinya tidak neka itu bukan mengganggu kesal kesalehan. Maka uzuba itu halah Semudah itu dulu orang memahami Quran. Kok sekarang jadi sulit itu salah gurunya apa salah muridnya? Salah semua. Salah. Salah semua. Jadi ini cobalah di, di apa ya saya memang ingin supaya pondok lirboyo itu mudah sekali paham Quran saya ini termasuk heran ya, kenapa saya yang ngomong tafsir itu menurut saya biasa saja semu. tapi saya kata orang banyak itu sudah mufasir kenapa saya ngomong biasa saja? karena ya tadi, dengan perangkat-perangkat ilmu kayak usul fikih, kayak fikih sendiri termasuk kitab saja, memang pahami Quran itu gampang orang kafir saja bisa paham dulu Umar ketika paham Quran itu belum pondok Lirboyo. <tuh> Masih kafir, nggak pernah jadi mustahik. Apalagi wakil rektor Enggak pernah. Tapi ketika adiknya Fatimah baca quran Al-Quranah, Al-Quranah, Al-Quranah, Al-Quranah, itu quranah Al-Quranah, Al-Quranah, Al-Quranah, al pahamnya al itu Al-Quranah, dulu dulu al pernah ada seorang ustadz yang mungkin kalau sekarang agak agak ekstrim lah, sama ndak usah bilang cingkrang, ndak usah pokoknya agak ekstrim ini. Kamu kok seneng ane nuduh orang gitu, sampai saya kadang ketularan. Saya ini orang baik, gak suka nuduh orang. Itu ada orang yang agak ekstrim itu, datang ke Harun Ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin gitu. Ini nasihun laka, fasyad di Fala aleka, falatajidan na nafsi Saya ini orang baik-baik ingin nasihati jenengan, cuma saya agak kasar musadid itu agak kasar dalam bahasa Arab, musadid, sidah itu kasar kasar atau tegas, kasar lah dalam konteks ini maknanya kasar mohon jangan dimasukkan hati apa kata Harun Roshid Mendikian itu mudah sekali dan itu sangat Qur'an kata Harun ar Roshid uskut ya ustad sebagian lewat uskut ya jahil hei orang bodoh, kamu diam ta'ala ka ta ka Kamu diam ya ustaz bodoh. Allah ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu yaitu Nabi Musa ke orang yang lebih buruk ketimbang saya yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqul lahu lainan. Kok kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya? Kitabnya mana? Kira-kira seperti itu. Akhirnya ustaz tadi, ternyata jalan lebih halim. Semudah itu orang memahami Qur'an. Inna wa ta'ala kot ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa sarun mini. Fa inna ta'ala ba'asa Musa. Wa Musa tentu lebih mulia ketimbang ustaz ini. Ila man huwa sarun mini. saya lele harun rosit itu jelek elak Musa yang... Rasul yang orang sangat baik diutus ke orang yang sangat buruk yaitu Firaun itu saja beretika fakula lahu kaulal harus sopan. Jadi kayak apa? Saya bayangkan kayak apa? Bahagianya kita kalau melihat santri-santri ini mahami Quran seperti ini itu kan mudah, mudah. Enggak perlu dokter bisa, tidak perlu. Bisa, maksudnya bisa ya, maksudnya bisa. Enggak perlu dapat honoris kausadir apa tadi? Profesor Profesor Cangkemela tadi. Profesor, <laughs> Jadi, karena Quran itu zalul. Kata Ibn Abbas, Al-Quran zalul. Zalul itu mudah dita'lukkan. Dibawa kemana saja Itu bisa. Itu bisa. Itu bisa. Itu bisa. Itu bisa.